dia nah, dimatikan. Di. Kali ini saya menggunakan kawat saja tes karena kalau meriset itu harus cepat jangan lebih sampai 5 detik, kurang lebih lima ya detik. Jadi cara program untuk reset itu nanti ini di on -kan, Terus ini dicabut, jangan lebih sampai 5 detik. Terus masukkan lagi. Terus nunggu lampu ini berkedip cepat berarti berhasil. Kasih saya kasih contohnya ya. kunci kontak kita ongkankan dulu bumbu kedipan cepat dulu ya ini berhasil nah, dimatikan di -kan lagi tiba ber tidak Berarti berhasil ya? Nah, sekarang program putaran suhu atau keadaan jadi satu. Kita gaspol, kita gaspol ya? Gas mentok terus kontaknya diompat. Nah, nunggu lampu milnya ini baru dilepas gasnya dilepas ya. Nunggu kedipan pelan mobil satu klik dia ya, sampai susu kalau terjadi begini terus kliknya, berarti ini berhasil ya. Meriza dan Bogas, nah, habis itu kan sudah hidup